Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat sore menjelang malam hari ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin Di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti, Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah, sahabat selari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ada sebuah kabar spesial info, pasti sahabat ya, untuk kita semua warga Konoha sudah di -up di channel YouTube Leslar Entertainment. Vlog terbaru, persahabat ya, hadiah untuk WBL dari Kenzo dan Kiano, serta Mama Paula. Wah, wow, masya banget ya, yuk silahkan cus kita mampir ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Karena ini seru banget ada Paula dan Keanu persahabatnya serta Kenzo Mampir ke rumah Leslar dan membawa hadiah Wow hadiahnya pasti banyak dan mewah banget ya untuk BBL Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan doa serta support buat Leslar dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan dari akun Instagram Leslar Underskorsik. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Cus, ayo aku berkunjung ke channel Youtube Leslar Entertainment. Ya, sama-sama kita kompak, buktikan kesulitan kita. Di komentar pun, persahabatnya banyak sekali tanggapan yang diberikan di postingan ini. Dari akun BU Underskorsik Leslar mengatakan, Vitamin penguat vote selalu terjaga pas lagi ngeganas gini, sehat-sehat semua makin semangat ya semangat. Wow, allah banget ya, palsnya semangat dong untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kita. Ada juga persahabat komentar lain diberikan dari akun Instagram. MRS underscore YLS mengatakan di kolom komentar, lihat vlog sunah, pas belanja, kado buat... Wadadaw kata itu kebayang remari baby L makin penuh sama baju-baju yang bulan depan belum tentu kepake lagi Wow Bayang yang sombong juga ini persahabat ya Tetap optimis, tetap semangat, selalu dukung yang terbaik buat Leslar pastinya Amin Berikutnya ada sebuah kabar juga yang kita dapatkan persahabat ya bahwa Lesi Kejora. Ini sedang photoshoot persahabat ya bersama orang-orang hebat dan orang-orang baik ada cut Merizka juga Yang ikut shoot bareng Bunda Lesti uh, Masya Allah banget ya Bahagianya Bidadari, -bidadari cantik lagi shoot, Apalagi Bunda Lesti Kejora Bag princess banget ya Penampilannya duh gemas Bodinya juga udah langsing banget ya Seperti masih gadis Masya Allah Mudah-mudahan sehat Lancar segala urusannya Dan sukses pastinya Amin Ya Robbal Alamin. Pujian pun banyak diberikan dari para sahabat Leslar. Sebelumnya perhatikan juga postingan ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Army. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Bida dari, dari cantik. Lagi foto shoot, masya Allah banget katanya tuh. Tentu komentar pun diberikan dari akun unknownrits156. Masya Allah, bundanya abang El cantik katanya tuh persahabat ya pastinya. Bunda Leslie Kejora selalu tampil cantik dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua Berikutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah postingan Ini Masya Allah banget ya ternyata ada Abang L yang lagi temani bundanya kerja Masya Allah tentunya Abang L selalu semangat banget ya temani bunda kerja Unggahan video ini pun diunggah oleh akun sahabat ya Yang tentunya mau video Abang L Yang lagi temani bundanya kerja Masya Allah banget ganteng katanya BBL Luar biasa banget ya Posting ini pun di kembali oleh akun Les Lawrence Corsi Ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya Ini dari akun Mitra Yanti 2 Masya Allah ganteng banget sehat-sehat Abang L Amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Vira Hartati, 245, Masya Allah, nang gemes banget. Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. Masya Allah, banget ya, BBL, mudah mudah dewasa nanti menjadi anak soleh, anak cerdas, anak baik, dan selalu membanggakan kedua orang tua dan banyak orang pastinya, Amin. Kita lihat nih, ya ke kabar berikutnya, wow! Jadi Lesti Kejoro memang luar biasa cantik banget ya Masya Allah Princess kita nih Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Lesti Selalu memberikan karya-karya terbaiknya Dan selalu membuat bangga fans sejatinya Amin cantik banget Bunda yang katanya tuh Mudah-mudahan saja persahabat ya Kita juga mendapatkan judukan vitamin bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangal selanjutnya ini dulu informasi di sore menjelang malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.